Nah, ini kondisi Indonesia dari perspektif ancaman. Nah, ini pak. Negara-negara tetangga kita itu jangan dianggap remeh. Mereka punya backing semua. Indonesia dari dulu kita menamakan diri sebagai negara non blok Tidak memihak kanan-kiri. Jadi kita kalau diserang oleh negara lain, kalau kita gak kuat, tinggal lama. Tapi... Negara tetangga kita, seperti Selandia Baru, Australia, Singapura, Malaysia, Inggris, ini membentuk yang namanya FPDA (Five Power Defense Agreement). Jadi, organisasi ini adalah organisasi persemakmuran Inggris Raya. Kalau Malaysia, misalnya, diserang oleh negara lain, maka lima negara ini juga akan membantu. Kalau Singapura, perang sama kita, Pak, bukan hanya Singapura. Yang menyerang kita, tapi lima negara ini akan menyerang kita juga. Makanya mereka bergaya, Pak. Tak takut, Malaysia sudah mencaplok Cipadan si Ligitan, kalah kita. Nah ini di belakangnya banyak nih, ada Sirender Baru, ada Australia, ada Inggris, kalah Cipadan si Ligitan lepas ke Malaysia. Ini Pak, Cipadan si Ligitan blok Ambalat di Malaysia. Singapura yang negaranya kecil. ya sebesar Kota Malang. Dia berani-beraninya, Pak, melaksanakan reklamasi pantai ke arah kita. Berani-beraninya dia tidak setuju, menolak nama KRI Usman Harun. Apa hubungannya? Kok berani negara kecil? Ya berani karena ini, Pak, di belakangnya. Indonesia takut. Tapi kemarin Indonesia sempat tegas. Oh, nggak peduli. Bagi saya, Usman Harun itu adalah pahlawan. Bagi Anda mungkin ya silakan. Pemberontak kami gak ada urusan, tapi bagi kami Usman Harun adalah apa? lawan. Nah, itu hebat, berani kita. Kayaknya tetap mereka tidak. Tidak mungkin-mungkin lagi. Nah ini Pak, ini salah satu bukti negara kecil kok berani gitu. Ke Indonesia, kurang ajar ya. Nggak lama, dia. Lawan Malang aja, tapi berani. Lawan Indonesia, ya? ngajar. Australia, nah, Menyadap pejabat tinggi kita. Bisa ada, SPI, bayangkan. Ini negara tetangga kita, jangan dianggap remeh. Ini bisa berbahaya. Mari kita, ini skenario, Pak. Bayangkan, ini sudah mulai disetting di skenario, kan? Tiongkok nanti akan mendapat bagian Kalimantan. FPDA, Australia, semua tadi itu Inggris, Malaysia, Pulau Sumatera, dan NTT. Pulau apa ini, Pak? Selawesi itu nanti ISIS Pak Kemudian ini yang paling kaya raya Ini punyanya Amerika Pak. Ini bayangkan Pak Kita sudah dibagi-bagi seperti itu Makanya Panglima TNI Pak paling getol sekali Beliau menyampaikan masalah kekuasaan kebangsaan Kalau negara kita, masyarakat kita tidak kuat Pak. Seperti sekarang ini mudah dihasut Diprovokasi, diadu domba Mereka akan mudah sekali Pak membagi-bagi kekayaan bangsa kita ya. Nah, ini sudah ada desain dari luar yang jelas biar bapak semua mengetahui. Ini mungkin orang nggak percaya ya silahkan gak percaya, gak apa, apa Tapi ini sudah melalui berbagai data, fakta, informasi yang akurat. Kalau saya jauh-jauh pak, timur-timur jalan -timur lepas, apalagi yang sangat kaya, banyak orang melirik pak. Timur-timur hanya sebagian kecil, ada celah timur di situ. Ini sudah banyak sekali yang mengincar. Apalagi Papua. Papua itu kita keruk aja pas sudah ada emasnya. Sekarang ada nambah lagi ada uraniumnya. Siapa yang gak tergiur? Emasnya gak habis-habis pak, Freeport itu. Semua emas yang mensuplai Amerika, yang mensuplai Eropa, itu kebanyakan dari Freeport. Ini Amerika nih. Oke, janjian dia. Oke Tiongkok ini kita bagi-bagi. Jadi -bagi. kita gak tukaran, saya Papua lah. Anda ya udahlah Kalimantan aja lumayan tuh banyak ya, Banyak ladangnya, banyak kebunnya. Kemudian FPD, ya wis, nah, Jawa nih belum nih. Nah, Jawa karena masih kuat malah, Jawa masih belum berani dia. Tapi sudah ada Pak. Mungkin Jawa nanti jadi negara sendiri, mungkin. Mereka diambil oleh Amerika. Karena kan Jawa ya mungkin negara Jawa nanti. Tapi kita Pak, kita harus berdoa semua agar supaya ini tidak terjadi. Nah, gimana caranya Pak? Kalau nggak kita antisipasi, kita tinggal nunggu waktu aja Pak. Di end habis sudah tinggal lama seperti Sriwijaya dan Majapahit. Saya tanya Pak di sini, apakah Bapak menjamin 10-20 tahun ke depan Indonesia masih utuh? Menjamin nggak? Nggak ada yang menjamin Pak. Apakah NKRI masih utuh? Nggak ada yang menjamin. Uang Timur-Timur lepas, sudah bukan NKRI lagi itu kurang satu. udah. Nanti lepas lepas semua, tinggal negara Jawa. Ya udah, kita kita aja di sini lah. Ya kan, ini kalau gak diantisipasi dengan baik bisa terjadi Pak, tidak ada yang tidak mungkin seperti dulu, waktu masyarakat zaman Sriwijaya maupun zamannya Majapahit oh gak mungkin Majapahit lepas hancur kita kuat kok. negara asing gak mungkin berani ke keselini, kita punya pasukan bala tentara yang sangat hebat gak ada yang menyangka, tapi negara asing lebih pintar Pak, diadu domba, diprovokasi, hancur dengan sendirinya sama, kita sekarang dalam proses seperti itu Pak kita diadu domba, kita dihasut, kita diprovokasi di media sosial dibikin informasi yang ngarang-ngarang, akhirnya kita terhasut, kita marah, berantem, mereka senang pak, TNI Polri berantem, wah oh, senang mereka, nah, tadinya ada mulai sama polisi sudah berantem nih, wah oh, senang, wah umat Islamnya ini sudah mulai berantem nih, wah bagus senang, oleh karena itu Ungkara pernah mengatakan pak, perjuanganku lebih mudah karena mengusir penjajah, tapi perjuanganmu akan lebih sulit karena melawan bangsamu sendiri. Berbicara masalah PKI. Saya sudah menyampaikan tadi, itu semua ada invisible hands. Ada desain dari luar. Cuman yang saya sampaikan tadi adalah dampaknya. Artinya, Indonesia ini ke depan itu akan dibagi-bagi Pak oleh negara yang punya kepentingan. PKI itu salah satu dari proxy war mereka. Ya Pak ya tadi saya bilang tadi di sana ada Tiongkok kan Cina mengambil apa tadi Pak apa Kalimantan nah, ya disitulah mereka Pak menyebarkan proxy warnya menggunakan invisible handnya salah satunya ya PKI tadi jadi itu merupakan desain yang kalau kita berpikir itu belum belum sampai pikiran kita Pak PKI itu sengaja memang sekarang digombar gambirkan lagi Tujuannya apa yang tadi itu Tiongkok punya kepentingan kepada bangsa Indonesia Salah satunya biar kita Bangsa kita semakin carut-marut Dimasukkanlah isu PKI Dibuatlah PKI akan tumbuh lagi Memang akan tumbuh betul Kenapa? Kita tidak boleh memungkiri Pak Orang-orang yang berjiwa komunis Itu sudah masuk ke kalangan kita Masuk di pemerintahan Di DPRD ya. Bahkan di ulama Mungkin juga di teknik polri. Sudah ada, Pak. cuman kita, gak usah lah, Ini kan saudara kita semua. Yang saya bahas tadi, itu adalah orang-orang pihak luar yang punya kepentingan. Mereka menggunakan bangsa kita sendiri, Pak. Kasian, kita menjadi korban. Jadi kita komunis ini, menggunakan orang-orang Indonesia sendiri, untuk masuk ke berbagai kalangan. Tujuannya apa? Misalnya, dia masuk di pemerintahan. Misalnya dia masuk di DPRD sudah ada deal deal nanti kalau anda menjadi anggota dewan kalau anda menjadi pejabat temkon tolong buat kebijakan yang menguntungkan saya nah, itu sudah ada deal dealnya pak ya, ya mungkin bapak lebih tahu lah gak usah saya bahas lebih lanjut nanti tidak elok nah, itu sudah ada deal dealnya jadi sengaja menggunakan pihak-pihak orang kita sendiri memang itu sudah ada Pak, tapi semua itu desain yang lebih besar yang saya lihat tadi itu ada dari negara-negara yang punya kepentingan saya kira itu Pak ya, terima kasih